Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Materi yang kedua tentang teks eksplanasi. Dalam pembahasan kali ini, ada tiga poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri, teks eksplanasi. Dan yang ketiga, struktur, teks eksplanasi. Baiklah, kita mulai satu persatu pembahasan kita. Dimulai dari pengertian. Pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Jadi, fenomena yang ada di sekitar kita, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, itu semuanya akan terjadi dan terjadi itu memiliki hubungan ada sebab ada akibat dan sebab akibat itu ada prosesnya jadi ada kejadian alam ada sebabnya ada akibatnya sebabnya apa sehingga akibat membuat apa menjadikan akibatnya seperti apa dari sebab dan akibat itu adanya proses. Tidak serta-merta langsung ada kejadian tanpa ada proses dan tanpa ada sebab dan akibat. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut teks eksplanasi. Nah untuk mengetahui semua itu, kita harus mengetahui ciri dan strukturnya. Nah, dalam teks ekspres itu mempunyai ciri ciri-ciri dan struktur. Ciri-ciri itu tanda-tandanya bahwa teks itu eksplanasi ciri-cirinya bagaimana kemudian strukturnya strukturnya bagian-bagian dari teks itu sehingga teks itu bisa dinamakan teks eksplanasi itulah pengertian dari teks eksplanasi diulangi lagi bahwa teks eksplanasi berisi tentang proses bagaimana dan mengapa Kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain dapat terjadi. Suatu kejadian baik di alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan adanya proses. Baiklah, kita lanjut bagian yang kedua yaitu tentang ciri-ciri ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri atau tanda-tandanya bahwa teks itu dinamakan teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi, Informasi yang disampaikan dalam teks itu berupa fakta atau kenyataan. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena kejadian yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada sebab, akibat, dan adanya proses. Itu ciri yang Kedua, kemudian ciri yang ketiga, sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Jadi hanya memberikan informasi, tidak memprovokasi, tidak memberi pengaruh, tidak mempengaruhi pembaca supaya ikut pendapat yang menulis tentang teks itu. Sifatnya informatif tidak bersifat mempengaruhi kemudian yang selanjutnya menggunakan kata penanda urutan jadi ada urutannya setelah itu kemudian jadi kenapa karena peristiwa itu biasanya menyampaikannya secara berurutan sebabnya apa sehingga ada akibatnya proses. Nah, makanya menggunakan penanda urutan, kata penanda urutan. Kemudian selanjutnya, fokus pada hal-hal yang umum atau general. Kemudian bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, jadian alam. Kan bukan partisipan manusia, bukan keikutsertaan manusia. Kalau tsunami itu, kemudian banjir, gempa bumi, hujan badai, dan lain-lain, itu tentang ciri. Kemudian, selanjutnya struktur atau susunannya. Yang pertama pernyataan umum Biasanya terdapat di kalimat atau di paragraf awal Di bagian pernyataan umum ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran secara umum Fenomena atau peristiwa alam yang dibahas Kalau misalnya membahas tentang fenomena alam Kalau membahas tentang fenomena sosial berarti pernyataan umum tentang fenomena sosial Kemudian yang kedua, ini yang kedua. Ini, urutan sebab akibat. Nah, tadi di atas juga disampaikan penanda urutan. Berarti urutan, peristiwa itu urut. Yang kedua, urutan sebab akibat. Penyebab. Ini urutannya tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Nah, ada penyebabnya, tentu ada akibatnya. Apa penyebabnya banjir? Apa akibat dari banjir? Nah, seperti itu contoh-contohnya. Penyebabnya tsunami apa? Akibat dari tsunami apa? Nah, itu urutan sebab, akibat. Kemudian, yang terakhir, interprestasi yaitu penarikan kesimpulan. Nah, kamu memberikan kesimpulan di paragraf terakhir tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, dalam kesimpulan itu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan yang terkait dengan fenomena tersebut yang diangkat dalam teks itu. Jadi penarikan kesimpulan ini intinya. Di interprestasi ini. Baiklah, itu pembahasan kita kali ini tentang teks eksplonasi. Ada tiga bagian yang kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.